Apakah Dolar Kanada akan terus rebound? Secara umum, pada grafik 30 menit an, bias harian pergerakan Dolar Kanada terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase rebound. Waspadai.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 Sebaliknya waspadai jika harga dolar Kanada terus bergerak ke atas dan menembus level 1.23638 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.24031. Sekian analisa forex untuk tanggal 23 Juni tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212